Oke, okay, halo teman-teman uh, Masih kenal saya siapa? Oke okay. uh, Selama tidak berjumpa ya uh, Saya sudah sudah jarang Malah sudah hampir satu tahun Saya tidak pernah membuat Satu video pun ya Oke, okay, kali ini saya akan membuat video Video ya uh, ma Masih ke kategori Cyber security uh, Di pentesting ya Uh, dan lupa saya perkenalkan nama saya Faiz ya Dan kali ini saya akan bermain CTF Bagi kalian yang tidak tahu CTF itu apa CTF itu adalah Capture the Flag Dimana kompetisi seperti kompetisi hacking seperti itu ya uh, Kita cari sini CTF Oke okay, CTF itu seperti menangkap bendera ya Ya seperti itu Uh, di sini kita akan bermain CTF di di website yang bernama tryhackme kalau kalian ingin tahu tryhackme itu apa bisa kalian buka tryhackme.com nah di sini ada ini gak, usah, gak perlu di sini ada berbagai macam room ya uh, di sini ada di learn oke okay. wifi lama-mama dah oke okay. kita pause dulu oke okay, sudah tidak perlu uh, di sini ada al eh uh, nah di sini ada banyak dari yang berbayar roomnya sampai yang gratisannya sini saya sudah selanjutnya basic testing blue and map uh, ini bla, bla bla bla bla dan saya juga jarang bermain di try hack mini ya jarang sekali saya bermain di Trahegmi dan masih sedikit ya uh, dan kalau dilihat di sini rank saya masih level 6 ya yang rank la rank selanjutnya level tujuh kali ini kita akan bermain room uh, yang cukup simpel ya ini easy ya easy yang enggak hard atau medium ini kita bermain di room yang easy saja yang mudah-mudahan dulu ya Baru nanti mulai ke hard ya Oke okay, sini kita akan bermain Pickle Rick uh, Ini gak tahu ini apa nih Seperti animasi, entah animasi apa tapi saya belum pernah mencoba CTF ini Rick and Morty CTF help turn Rick back to into a human Jadi sepertinya ini bukan manusia ya <laughs> Gak tahu juga gimana ceritanya Uh, seperti ini langsung saja kita mulai ya. Kita secara memulainya, kita tinggal start mesin. Oke, tinggal start mesin saja. Sini dia akan memulai mesinnya. Oke, di sini ada, ada dua cara untuk mengakses mesin ini. Yang pertama menggunakan VPN, yang kedua menggunakan attack box. Biasanya yang attack box ini dia berbayar ya. Oke. Uh, ini untuk menggunakan VPN kita bisa ikuti instruksi di sini, tapi saya sudah tahu caranya jadi tidak perlu. Di sini IP addressnya terlihat dalam 38 detik lagi uh, untuk menyalakan VPN-nya dia menggunakan OpenVPN jadi gratisannya bukan berbayar. Uh, saya simpan file OpenVPN-nya jadi uh, ini file saya saya download. Uh, dari try hack me, ya. Cara mengaktifkannya tinggal ketik sudo open vpn nama uh, ini, file open vpn -nya. Kita enter. Password. Oke. Okay. Uh, tunggu nyala. Sip. Komplet. Eh uh, di sini kita uh, sini IP addressnya sudah terlihat. Uh, kita akan buat directory baru. Uh, Mkader, make directory, uh, CTF, uh, try hack me. Waduh, namanya apa nih? Try hack me ya. Pickle, uh, pickle, pickle. Oke, oke. Okay. Okay, jadi kita membuat uh, dokum uh, membuat directory terhakmi me, pekerja agar uh, lebih mudah nanti ya kalau misalkan kita mendownload file dan lain sebagainya uh, kayak di sini ip addressnya sudah terlihat tinggal kita copy district uh, and martin dem uh, challenge memerlukan kamu untuk mengeksploit web server Uh, mencari tiga bahan yang akan membantu Rick uh, menemukan uh, potion uh, apa itu ramuan untuk mengembalikan dirinya uh, menjadi humania ya, atau manusia dari acar pickle acar atau timun serah saya nggak tahu <laughs> oke okay, yang pasti dia ini aslinya Acar ya atau dia uh, sudah berubah dari ja, uh, jadi acar dia ingin menemukan ramuan atau potion yang membuat dia menjadi human atau manusia. kayak jadi itu ceritanya uh, ya dibuat catat seperti ini ya. Ini ada pertanyaan uh, ramuan pertama apa uh, maksudnya bahan pertama apa yang uh, membuat dia bisa menjadi human? Satu, yang kedua apa? Yang ketiga apa ya? Oke. Okay. Sini uh, ada expirednya ya. Ada waktunya 56 menit lagi. Oke. Okay. Sini kita akan... Apa dulu ya? Oke. Okay. Sini saya baru pertama di room sini. Jadi, ya gitu. Oke. Okay. Ini kita ada dikasih IP. Kita buat dulu ya. Musped. Oops. Ah oke okay. bukan no uh, uh, text editor ini suara saya kedengeran kan, oke okay, jangan sampai tidak terdengar uh, sini kita save dulu dia ke dokumen piklerik uh, namanya info dot .text oops txt di save ini ada IP address, apinya, IP, IP targetnya ini 10.10.14.249. Ini tidak kita tidak akan bisa akses jika kita tidak menggunakan IP, uh, VPN dari si TryHackMe tersebut ya. Jadi kita perlu menggunakan VPN. Sini IP dan pertanyaannya ada dua. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke, sip. Nah, uh, di sini kita scan dulu, makai end map, sudo end map, min. Uh, min -t4 waktunya um, -t4 berarti dia scanningnya lumayan cepat ya. Kemudian guna sv service kita akan mengetahui service apa saja yang dijalankan oleh server tersebut. Kemudian -sc script default and map. Kemudian -vv verbose ya. Enter IP IP IP. Lupa -lupa. PINnya di sini seperti ini. Uh, kalau bisa kita bypass juga ya. Password, enter. Oke. Okay. Sini dia akan melakukan scanning ya. Uh, sini kita akan tunggu. Nah pertanyaan pertama kita akan mulai dengan pertanyaan pertama dulu. Sini ada cerita Help Marty. Di santo ya, ini, uh, saya memerlukan Badan kamu. Saya memerlukan kamu untuk Merubah saya menjadi uh, menjadi human lagi. Uh, kita terus saja, biar pada ngerti. Oke, okay. aku telah mengubah diriku menjadi acar lagi dan kali ini aku tidak bisa kembali. Saya ingin anda ber Uh, Marti login ke komputer saya dan temukan tiga bahan terakhir untuk mengeluarkan ramon mem membalikan acar saya mengembalikan acar saya satu-satunya masalah adalah saya tidak tahu apa itu huruf uh, itu kata sandinya uh, bantu saya Marti tolong oke okay. itu ya sejauh so, itu ceritanya kalau kita uh, sini hanya cerita kalau kita sini liatin ini enggak bisa di ini ya. Image-nya enggak bisa. Oke, okay, coba kita view source. Oke, okay, Ctrl U. Oke, okay, di sini dia uh, pakai HTML, bla uh, bla CSS. Uh, ini P uh, nah, sini kita menemukan kadang-kadang ya F itu seperti itu. Kita jika kita view source nanti dia akan memberikan suatu catatan uh, yang memberikan kita petunjuk ya sini uh, not to self uh, jangan lupa username-nya username-nya rick rolls oke okay. sini di sini username rick rolls nah password-nya kita tidak tahu yang ditanya adalah password oke eh. uh, selain ini, ini saja tidak ada yang lain biasanya ada nih robot sudah txt robot Robot.txt biasanya terdapat di suatu server uh, yang bekerja. Uh, Robot.txt mirip seperti satpam. Dia memberikan izin kepada siapa uh, tidak semua orang bisa mengakses direktori tersebut, direktori ini dan lain sebagainya. Jadi sini kita cek dan di sini tidak uh, biasanya robots.txt seperti ini. Txt biasanya dia gambarnya seperti ini ya. Nih user agent ini yang bi uh, user agennya ini dia tidak boleh uh, mengakses slash ini user agent ini tidak bisa mengakses ini user agent semuanya tidak boleh mengakses bullpen, nah jadi seperti itu istilahnya uh, seperti spam yang menghalau pengguna lain mengakses suatu direktori dari server atau website ya nah tapi sini tidak ada jadi sini uh, wabala lo uh, badap apa ini ini kita akan, ini kita akan uh, analisis nanti ya, kita tidak tidak tahu ini apa, what ini apanya. oke okay, kita close, ya, eh, nggak saya close lagi, uh, ip-nya mana ip, ip, Oke ip, okay. uh, ip, Oke, okay, kita sudah melakukan scanning uh, oke okay. sini ada tidak uh, 998 port close uh, ada dua port ya ada dua port yang terbuka yang pertama 22 atau SSA setelah itu 80 atau P. Nah, di sini HTTP-nya methods-nya itu op yang bisa disupport itu option, get, head, post. Dan server headernya uh, versi versinya Apache 2.4.18 Ubuntu. Uh, HTTP title-nya Rick is super cool ya, seperti sini Oke. Okay. Uh, di sini service infonya OS-nya Linux. Oke. Okay. <tuh> nah, di sini kita copy Uh, copy and map uh, nano and map min output dot text uh, ya yeah, uh, kalian silakan berkomentar uh, request video apa saja yang ingin dibuat nanti saya akan buatkan dan masalah proyek uh, proyek Linux dia masih pada ini semua ya Oke masih pada Lebaran semuanya, nggak tahu pada mudik semuanya. Oke kita lanjut dulu. Oke sini chat, uh, cat, uh, and map output uh, ini semuanya sudah ada di sini ya. Uh, semua informasi ada di sini. Jadi kita clear. Uh, jadi yang port terbuka itu ada dua, HTTP sama SSH. Uh, kalau TDP yang pakai HTTP ini dan SSH itu remote server ya, secure shell lah tuh. Oke, okay. uh, sini kita sudah tahu uh, username-nya. Ini sekarang tinggal kita mencari tahu directory apa saja yang terdapat di server tersebut ya. Server ini jadi kita copy saja, copy saja, Ctrl C, kemudian sini kita uh, untuk... Lakukan brute force directory, kita menggunakan nih uh, ini eh, oops, uh, nih, uh, ini uh, ini directory brute force menggunakan derba- der booster, derp atau evas ya, tapi sih kita akan menggunakan gobuster Oke, okay, sini ada perintah-perintahnya, bla bla bla, kita menggunakan directory directory enumeration eh uh, di sini min thread-nya 30. Setelah itu eh uh, URLnya nya ini eh uh, wordlist, wordlist-nya menggunakan jenis share uh, wordlist eh uh, plus directory directory min list uh, min 2.3 min small.dxt min extensionnya bisa tml atau tidak perlu bisa, bisa juga uh, output blablabla threadnya 30, oke okay, benar kita enter oke, okay, di sini kita akan melakukan brute force directory URL-nya http, method-nya um, me, uh, ya yeah, get, thread-nya 30, wordlist-nya yang dipakai ini, negatif status code 404. Ups, ini kenapa lagi? Oke. Okay. Eh uh, user agent-nya gobuster 3.1.10, timeout-nya 10 detik. Oke. Okay. sini kemungkinan akan lama, jadi kita akan Coba oprek-oprek ke sini sebentar. Ini jaringan saya, Kak. Iya, normal saja. Oke, kita tunggu. ini error banyak sekali, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kemungkinan ini akan sangat lama, ini sudah berapa menit nih? 17 menit. Oke, okay. oke, okay, sini. Uh, ini tidak bisa, coba kita menggunakan extension PHP, Python. Uh, html css js JS, sh best oke okay, ini uh, extensionnya nanti jadi dia brute force menggunakan contoh uh, robots.php atau html .html dan seterusnya ya oke okay, sini kita akan coba enter oke okay. kita tunggu saja Oke, okay, Error. Ping google.com. Normal. Cek VPN. What's? Ada? Waduh. Ini harus di terminal dulu ya. Ini biasanya masalah di server terakhirnya. Saya juga nggak tahu. Dia selalu seperti itu. Dia starting. Tunggu bentar. Oke, okay, close oke okay. Jadi kita ulang dulu. Uh, ini IP-nya kita ganti nanti uh, ini sama username uh, ini juga dari robot sudah di Oke, okay, 44 detik saya pause dulu. Oke, okay, uh, sini sudah uh, restart ya servernya kita copy. Uh, kita coba, sini kembali oke, okay. sip, bisa sini kita ganti ip-nya menjadi ini control v s uh, jadi ganti juga http control v enter, oke okay. nah, kita ulang ya tadi bermasalah Oke, di sini uh, ditemukan ada index.html status 200. Index.html itu ini uh, file untuk homepage suatu web website ya. Oke, di sini ada banyak lagi. Press .py .sh .check berapa ya? .js eh uh, indeks ini banyak error error semua ya? base image that sh zmap.py kini uh, kita coba biarkan ya Oke okay, oke. Okay. Okay, banyak error. context deadline, time timeout, uh, while waiting, error. Ini saya nggak tahu masalahnya di mana. benar kalau PHP game start py line nah, nah error semua ini stories data oke okay. oke okay, kita Oke, okay, eh uh, sini saya restart ininya ya, eh uh, mesinnya lagi saya restart, okay, sini sudah terrestart, uh, sini infonya kita ubah dulu, eh uh, ini ip-nya kita ubah Control v, oke okay. tapi tetap sama username sama passwordnya sama, uh, tapi passwordnya kita belum ketahui tadi ya. Uh, dan sini saya memutuskan untuk scan menggunakan extension yang formal saja seperti php, html, css, dan js ya kita coba uh, ganti url nya oke okay, sini thread nya coba ganti kita usah thread enter oke okay. oke okay, uh, Tunggu, sini, fotografi Oke okay. Makin apa, seperti ini Oke okay. Ping Sudah bisa, ping Google.com Bisa Ah, oh, saya jadi bingung nih. Kenapa tidak bisa? Hmm. Restart, restart lagi. Oke. Okay. Start machine. Start. Oke. Okay. Kita tunggu, kita pause oke, okay, nah di sini sudah ter restart ya. Aduh dari tadi restart terus. Uh, saya bingung. Kita masuk. Kita coba masuk. Oke, okay, bisa. Dan saja ini bisa ya. kalau tidak bisa gagal nih. <laughs> oke, okay, sudah siap entar. Tes, oke, okay, sip bisa. Sini yang diketahui ada index.html kita tunggu yang lainnya ada login.php login login.php slash uh, login.php sini kemudian ada uh, belum ya eh. sini uh, login.php sini uh, yang dipakai username nya ini ini coba kita masukin tapi password nya kita belum tahu ini password nya apa kita udah uh, oke okay. oke okay, error sampai loginer PHP saja hmm. error coba kita restartin waduh. waduh waduh kenapa ya coba oke okay. kita simpulkan bahwa kita uh, kita menemukan HTML dan login HP itu saja oke okay, sekarang kita restore lagi HP sip. keren terus oke okay. keren sekali nih oke okay, pause oke okay, nah sini uh, mulai terlihat IP nya saya mulai bingung dengan track nih. Oke. Okay. tes Ulang. Ctrl V. Oke. Okay. Sini kita ulang. Ini. Coba memakai track 30 lagi. Minted 30. Oke okay, coba kita masuk login.php PHP, slash login PHP. /login .php. Oke okay, ini harus uh, sini portal page coba kita masuk ke Passwordnya nanti kita tes. Dua Tidak bisa invalid. Oke okay, ada assets ada assets ini uh, dan ada portalnya coba cukup sampai sini oke okay, yang pasti ada index. html, login PHP assets, portal.php oke okay, di assetsnya kita cek assets sini ada file.gif, .gif atau portal.gif ini cuman penyimpanan saja sepertinya. Oke, pentingnya coba portal.php. Portal.php. Oke, di sini portal.php sama sepertinya untuk masuk ke portal.php kita perlu login dulu ya. Nah di sini masalahnya kita tidak mengetahui passwordnya. Baik kita view search, oke okay, mulai lagi, oke okay, oke okay, oke okay. mulai mulai mulai mulai, save mulai dah, oke oke, oke oke tahu uh, Coba bagi kalian yang sudah bermain oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, seperti yang kalian lihat sini tidak uh, bisa ya roomnya. Padahal kita sudah menemukan direktori tersembunyi. Ya. Oke. Okay. Dan jika kalian tahu masalahnya di mana silakan ya. Sini saya akan restart terus. Oke. Okay. Oke. Okay, nah di sini saya sudah restart. IP address, blablabla. Masuk portal.php. Oke. Okay masuk login, rules dan di sini kalau kita uh, tadi kita coba password asal-asalan tidak bisa juga kita view search kita coba view search dulu, oke okay, di sini username, text uh, biasa saja ini biasa saja tidak ada apa-apa sama seperti form biasa dia nanti akan melakukan post ya method post input dan lain sebagainya, oke okay, nah di sini saya uh, mulai mencari tahu apa passwordnya. sepertinya ini tidak mungkin brute force ya. Uh, bisa, bisa saja ini brute force tapi sepertinya akan sangat sulit. oke karena di sini di rig ini kita hanya akan di uh, directory brute force saja ya. oke coba uh, ini yang ini saya mau mulai mencurigai bahwa ini adalah passwordnya. cek terlebih passwordnya, oke okay, sepertinya passwordnya adalah ini, uh, ini ya ini adalah passwordnya, kita ganti, oke oke, ups ups ini saya password, never never, oke okay, nah di sini ada komen pa panel uh, creators Potions, what, what, what? Coba lagi. Waduh, waduh lagi. Ini masalah timbul setiap kita berhasil menyelesaikan sesuatu nih. Saya juga nggak nggak ngerti. Ini bukan masalah jaringan loh. Oke okay, uh, sini sudah restart lagi IP address baru uh, login.php tunggu username recruit passwordnya ini sama seperti tadi ya passwordnya enter bisa masuk never coba di bad clone not uh, the real harik uh, can feel this pick potions biasa critters potions comment reportan ya. oke okay. uh, di komen ini sepertinya coba kali kita ls ada super secret uh, pickle ignis oke okay. C, uh, coba, Control c coba Cat kontrol V bisa Oke okay, comment sudah disable uh, hard hard uh, for filter Oke okay. kalau kita coba kita kalau menggunakan more bisa tidak bisa juga sepertinya di filter nih Continue ini sepertinya di filter, ter, denet. php, uh, coba, denet. php, kontrol uh, u lagi, uh, rest, oke okay, ya tadi error lagi kita restart ya tadi coba sini selas uh, pertanyaan php okay, sini kan tadi tidak bisa di cat atau more coba kita control u view search oke okay, nah di sini kita uh, ada deniendot php tadi tidak bisa at ups coba deniendot php control u hmm, tidak apa apa tidak ada apa apa Uh, takut saya mulai bingung. Uh, JS, bla ada form. Nah di sini ada sepertinya encoding format base 64 ya. Coba kita copy ini encodingnya. Uh, Oke. Okay. Nah, untuk decodingnya kita bisa menggunakan ini. Uh, Eko. Eko okay, sudah mulai, oke. Okay. Eh, uh, saya coba uh, base 64-D. Tidak ada, coba lagi base 64-D. Ini akan kita coba seterusnya sampai mendapatkan nih ya, yang kita mau. Sampai dia terformat menjadi teks biasa. Oke, okay. ini uh, ini ada ini, coba lagi. Oh, uh, base 64 mindy, lagi base 64 mindy, base 64 mindy. Oke, okay. sehingga kita mendapatkan rabbit hole Ini apa artinya nih? Rabbit. Aku uh, bentar lagi berpikir, berpikir, berpikir, berpikir. Cek kurirnya nih, coba. Oke, okay. ini giftornya rabbit. Hold, uh, maksudnya, uh, rabbit. Oke. Okay. What? Oke, okay, mulai ya. Mulai kah? Oke, okay, sip. Pause, pause, pause. Oke. Okay. Kita uh, udah restart. Masuk login pp uh, username nya ini. Password-nya ini. Oke. Okay. Uh, ini di sini berarti ada suatu filter. Uh, ada cat more eh uh, cat more uh, sama Uh, cat more itu tidak bisa coba kalau kita help bisa kita coba kalau hmm betul netcat bisa kah uh, netcat disable Sini uh, python 3 Coba Python 3 Min-min-help Oke okay, bisa Python 3 bisa Kemungkinan uh, Ini dia di filter Yang seperti Cat uh, Cat more Sama yang lainnya Ini bentar Nyalakan uh, charger dulu Oke okay, sudah maksudnya uh, dia uh, Di ini ya di filter oke oke dia di filter okay, okay, okay. jadi coba kita uh, mengambil reversalnya ya reversal seperti backdoor ya jadi kita uh, menjadi listener kemudian kita akan uh, mengupload suatu file PHP dan kita bisa mengendalikan ini si server tersebut melalui komen jarak jauh ini coba kita oke okay, maaf tadi uh, saya restart ya mesinnya lagi dia error oke okay, login biasa login.php aduh ini terus restart ya password bla bla bla oke, okay, uh, comment panel never masih, oke okay. seperti yang saya bilang, kita memerlukan uh, suatu reversal uh, PHP ya, sepertinya uh, reversalnya bukan PHP saja bisa yang lain, uh, dan sini sepertinya uh, reversal yang kita pakai sekarang Python ya Python 3, jadi coba kita search dulu di Google uh, Python 3 eh uh, Reversal, oke okay, sini, nih Reversal cheat sheet dari pentes Monkey, oke, oke oke oke, oke sini ada perl nah sini ada Python, dia import socket, uh, Subprocess OS. Uh, dia listan bla bla bla satu decal oke dianya di sini ya jadi kita uh, ini kita pakai payload payloadnya ini oke pilotnya python ini memakai python 3 os uh, socket os uh, dot connect os dot coba kalau mau makai python python saja admin bisa oke okay, ya pakai ini error lagi oke okay, isi bagus bagus mulai error sana oke okay, kita memakai makai python tiga saja disini port socket bla bla bla dot dup 2 coba kita cek sini. Pitan 3. Im os uh, import os os.do 2 kayak bisa. Oke, okay. bisa ya. Seperti bisa. Oke, okay, sini saya akan restart ulang. Oke, okay, nah di sini saya sudah ulang, oke. Okay. Sini saya tadi mencoba Udah, mencoba menggenerate ulang Open openvpn-nya ini filenya nya saya buat ulang coba kita tes oke okay. password oke uh, ini masih nyala berjalan komplet uh, saya sudah restart nih coba kita sini slash login.php ulang eh uh, ini normal saja ya, perjalannya ini uh, seperti saya bilang tadi ini uh, nanti di sini di list dengarnya di sini kita ganti host sama ip nya, menjadi host sama ip lokal kita ya, oke okay, nah di sini passwordnya ini oke okay, oke okay, oke, okay. eh uh, nah di sini coba kita menggunakan ini ya python python main-main health bisa kah? oke tidak bisa seperti python tiga saja. nah di P, uh, nah di sini kita bisa ganti eh uh, ini uh, s.connect connectnya. jadi ini yang kita inputkan ke sini adalah uh, nya ya hack atau ip attackernya. nah di sini ip attacker karena kita menggunakan jarak jauh jadi kita if config kita menggunakan OpenVPN pastinya dan di sini dia ada tun 0 ya ini untuk tunnelnya ini IP-nya IP lokal dari mesin online di terakhir kami kita control V setelah itu ini uh, portnya terserah ya saya 444 saja 444 saja sini kita save oke nah setelah itu di sini coba kita running oke ini listeningnya kita menggunakan eh uh, netcat saja ya. Coba untuk netcat kita menggunakan ini eh uh, su lu sudo netcat min -lnvp 4444 ya. Oke okay, ini uh, netcat min -lnvp 4444 uh, enter password Oke, okay, uh, nah di sini coba kita running komennya, bla bla bla, execute, tidak terjadi apa apa, terlihat, uh, di sini kita coba ping, ini masih belum ada ya, IPnya coba IP, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini masih bisa. Oke, okay, sepertinya dia di sini masih memproses ya. Coba. ke okay, sini masih bisa ya. Uh, ini coba diranin dulu. Sepertinya dia masih proses untuk agar kita bisa nih. Sebenernya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, lama sampai kita cek dulu step connect bla bla bla ini sudah benar takutnya kalau ada error nanti dia tidak bisa oke okay, okay. masih belum uh, coba kalau tunggu-tunggu ini masih belum bisa ya coba uh, pentas monkey mang uh, sini hari jet set Reversal uh, python eh uh, firsts uh, python 2.7 subprocess os socket s.connect os.dup2 s.fileno no Blablabla uh, bla bla oke okay, oke okay tunggu-tunggu uh, sini tidak bisa coba kita restart dulu continue coba sini oke okay, nah setelah saya pikir lagi uh, coba jika kita menggunakan php apakah bisa Sini soalnya PHP Mimin Help dia diterima juga ya. Jadi kemungkinan di sini ya bisa juga. If config eh uh, ini tunnelnya ganti kontrol V ini eh 4 pat pat dulu. Oke. Okay kita coba execute, apakah bisa? Oke, uh. oke. Okay, okay. Ini dia sudah listening, tapi dia belum bisa. Ini ya. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Sini titik 221 yang memakai tone 1 ini. tulis subject. Eh uh, ulang ulang. Continue. Sini kita copy. Copy Copy, copy. Eh oke, oke. Ke sini. PHP, oh, uh, coba maka yang 0 TUN 1 maksudnya kontrol v sini 4444, empat Listening dulu, listening. Execute. Oke. Okay. Ah, uh. ah uh. oke okay. Coba kita ulang tadi bisa ya Tadi bisa Coba uh, memakai ini. Yang ini tetapi di sini kita memakai oh uh, ini ton 1. Karena tadi kita sudah ganti ya. Ctrl V, Ctrl V. Ups, ups, salah. Ctrl Shift C. Ctrl V, Ctrl S. Nah, sini kesini ctrl c control v uh, listening seneng ulang listening execute oke okay, sudah masuk kita sudah masuk selnya kalau kita ls bisa uh, sini ada super script tapi ini belum apa ya uh, belum stabil lah selnya jadi kita perlu uh, eksekusi python memakai import PTY, slide 2 pty.spawn spawn uh, ini slash bin slash slash base. Oke, okay. enter. Oke, okay. enter. Okay, nah jadi sini kita sudah memakai base nya yang formalnya. Nah, sini ada super secret ini uh, kalau cat. Uh, kita mendapatkan Mister Music Hair. Coba kita kontrol shift C ini, sepertinya uh, ups Aduh, aduh, aduh, aduh, yang pertama ini. Touch us, oke, okay. sip, bisa. Uh, dia bisa, kemudian uh, ls masih bisa, kan? Oke, okay. sini yang yang kedua ya. Yang kedua, coba kita cat di kelu. Not texty. Uh, look around. Other. Keh okay, tar tar tar tar tar. tar. Oke, okay, nah ini uh, karena sudah azan jadi saya uh, sholat dulu ya. Oke. Okay. Saya post dulu. Oke. Oke. Keh saya sudah selesai. Uh, sholatnya. Oke. Okay, mari kita lanjut. Uh, kita lanjut tadi sampai mana? Oh ya. Yeah sini uh, yang di cat clue.txt sini kita look around the file system for the other ingredient. Jadi kita perlu mencari uh, ini flag yang ini, flag yang kedua ini dan yang seterusnya di file system lainnya ya. Coba kita cd ls Nah, di sini ada banyak file system dan kita tidak tahu di mana tempatnya berada. Jadi caranya uh, kita harus uh, mengetahui mana aja folder file system yang biasanya menjadi tempat titik uh, di situ tempat uh, kebanyakan uh, penyimpanan flag ya. Nah menurut saya di home home ls Nah di sini ada rig sama Ubuntu coba Ubuntu ls Oke jadi titik-titik Oke ntar Oke okay, lanjut. Uh, tadi ada ribet tuh. Dipanggil ya. Oke. Okay. Eh uh, tadi di Ubuntu ls Min -al tidak ada uh, di, di Ubuntu tidak ada apa-apa. Coba Ubuntu ls Min -al kayak di sini tidak ada apa-apa cuman base, base history dan lain sebagainya. Coba cd uh, cd.. Titik titik, ls ls uh, cd rick ls rasmus al oke okay. nah di sini kita dapat uh, cat second oh, coba nih second di sini kita bisa aksesnya ya coba kita coba akses apakah bisa ingredients test test test oke okay. Oke okay, bisa, satu jari ter ini entah apa remuannya tapi yang pasti dia aneh, -aneh namanya Kita ke trl c yang flag kedua sudah diketahui Oke okay, sekarang tinggal final uh, ini, biasanya di CTF itu final ini biasanya uh, dia harus masuk root ya Tapi untuk mengakses root kita perlu melakukan privilege escalation atau mendapatkan hak akses tertinggi yaitu root Oke okay, untuk melakukannya kita perlu mencari tahu mengenumerasi dia apa saja kerentanannya apa saja yang kita bisa exploit untuk mendapatkan sel root ya. Oke okay. uh, slash root Oke okay, permission dan kalau kita sudo su su what Oke, tunggu, oke. Nah di sini kita langsung, saya tadi ketikan sudah su, entah mengapa dia langsung mengarahkan kita ke user root ya tanpa password. Nah ini salah satu kerentanan yang paling berbahaya di suatu server yaitu root tanpa password. Nah itu uh, sangat berbahaya. Jadi bagi kalian yang sistem admin, administrator yang uh, melakukan manajemen, monitor di suatu server itu pastikan servernya tidak uh, tidak memiliki uh, harus memiliki password ya ya seperti itu jadi, jadi sini adalah uh, server yang tanpa password rootnya jadi ini bisa berbahaya, coba kita kerut root boom, bisa oke, okay, kita mendapatkan ini, 3rd.txt kita cat 3rd.txt dan oke okay dan lakukan flip juice. Oke. Okay. Oke, okay, flip juice. Sudah cek. Oke, okay, flip juice. Uh, enter. submit Oke. Okay. Uh, jawaban Anda benar dan kita sudah berhasil menyelesaikan room ini ya. Oke, okay, hasil notifikasi, masih level 6. Oke, okay, sepertinya uh, saya sudah berhasil menyelesaikan ini, room Pickle Rick dari Tryhackme ya, server Tryhackme. Jadi tadi kita punya tiga, uh, Jadi kita uh, ditanya tiga flag, tiga flag dan kita sudah menjawabnya. Yang flag pertama itu lewat shell ya, jadi dia terletak slash var slash slash html dia jawabannya ini Mister Music Hair. Kemudian Uh, yang yang kedua uh, yang kedua uh, flag kedua itu kita dapat dari uh, apa namanya tadi di home itu ya home setelah itu Rick. nah setelah itu yang ketiga itu kita dapat dari root yang tidak memiliki password sama sekali nah itu bisa berbayar dari server oke okay, uh, oke okay, mungkin cukup sampai sini saja Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan kalau ingin saya terus upload silahkan komen dan apa yang saya buat selanjutnya silahkan komen juga. Oke, okay, uh, dan untuk project Ether Linux dia sudah membuat web namanya etherminlinux.rg. Nah, di sini kalian bisa buka tapi ini belum sempurna sekali ya. Yang uh, Ether Linux official web, di sini ada bisa dona donasi, bisa donasi juga. Dan di download uh, yang versi pentest ini masih dalam development, dia hampir jadi ya, yang versi pentest yang kalau versi non pentest dia sudah jadi. Jadi kalian bisa download yang non pentest dulu, yang untuk versi pentestnya coming soon ya, akan kembali, akan dibuat. Uh, dan ini Ether Linux yang sekarang dia itu uh, masih ada bug atau error di uh, grup uh, yang leg legacy ya. Eh grup UEFI, nah dia error ya. Kalau di grup legacy seperti Virtual Box dia masih bisa. Jadi kalau ingin menggunakan terlindung untuk sementara gunakan yang grup legacy ya, atau mode eh uh, grup legacy. Oke. Okay. oke, okay, mungkin cukup sampai sini saja, dia sudah expired. Oke, okay, cukup sampai sini saja dan kita sudah menyelesaikan virtual rig ya. Yeah. Okay, dan status saya ke okay, 30 poin saya dapat 30 poin karena tadi saya berhenti-berhenti terus karena dia perlu di restart oke okay? uh, okay, sampai sini saja uh, dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye